Allahu Allahu Allahu Allah Bagaimana sikap kita kepada kaum Islam yang munafik yang mati-matian membela orang kafir yang menjadi pemimpin apakah ada hukum syar'i untuk orang munafik seperti itu Tentu saja kalau kita berilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mereka dipermalukan disebutkan kesalahan-kesalahan mereka dipermalukan gitu kan dan kita tuntut pemerintah kita untuk menghukum orang-orang seperti ini Ya, mengaku-ngaku muslim tapi mengolok-olok pokoknya orang muslim pun kalau dia ngolok olok islam termasuk perkataan mengatakan islam tidak relevan lagi nggak masuk di akal hadis nabi itu yang berbunyi begini dan begitu ayat ini kayaknya sudah tidak cocok lagi sekarang oh maknanya bukan itu dan seterusnya padahal dia bukan sama sekali ahlinya ya, ini semua adalah orang-orang harus dihukum gak bisa pemerintah setempat tentunya kalau secara individu tidak ada hukuman, ya, secara individu tidak ada hukuman di sini. Karena Umar bin Khattab pernah menghukum orang-orang munafik, tapi Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang, gitu kan? Apakah benar pada kekhalifahan Harun Rashid, pada Bani Abbasi mengangkat gubernur kafir? Padahal kita tahu, pada zaman itu banyak ulama yang faham Al-Maidah 51 itu sebagian ada sebagian buku menyebutkan. Kalau salah satu gubernur yang pernah diangkat kafir itu pun di wilayah mayoritas kafir, bukan di wilayah mayoritas muslim, gitu kan? Dan ini teman-teman, kalaupun kita ini pahami satu hal ya, di mayoritas non muslim maka diangkatlah mereka itu, gitu kan? Orang-orang ini supaya menaungi mereka. Tapi sudah di situ peraturan umat Islam, cuma pemimpinnya saja, tapi tidak pernah Harun Rashid menjadikan dia pemimpin di wilayah muslim, nggak pernah. Di, di, di masyarakatnya mayoritas muslim juga dari sisi lain Umar bin Khattab anu pernah meminta surat dari Abu Musa al-Ash'ari hai Abu Musa datangkan laporan keuangan, Abu Musa menjadi gubernur pada saat itu datanglah Abu Musa al-Ash'ari membawa seorang sekretarisnya kemudian Umar bin Khattab pada saat dibacakan laporannya rinci sekali A, B, C, D, tulisan rincian pengeluaran, masukan, Umar bin Khattab kagum sampai Umar bilang sama yang sedang baca sekretarisnya Abu Musa al-Ash'ari Sebentar kamu iklankan di masjid ya Waktu itu datang ke rumahnya Umar kan Sebentar kamu iklankan di masjid Kata Abu Musa dia nggak bisa masuk masjid orang ini Kata Umar kenapa? Dia lagi junub Kata Abu Musa tidak Karena orang junub kan nggak boleh masuk masjid kan gitu Kenapa Abu Musa kewalaran sekretaris mau masuk Saya mau dia iklanin nih Apa dia lagi junub? Kata Abu Musa tidak Lalu kenapa? Kata Abu Musa dia Nasrani Dia Nasrani Ini riwayatnya jelas Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Gitu kan maka di sini kata Abu kata Abu Musa lalu Umar bin Khattab memukul pahaku lalu mengatakan kenapa kau nggak keluarin dari tadi orang ini bukan cuma di masjid di rumah kau nggak boleh masuk keluarin kalaupun kita mau benarkan perilaku Harun Rashid yang jelas-jelas memang dia nunjuk pemimpin itu di wilayah yang mayoritas non Muslim juga gitu kan ada orang yang membalik-balikkan fakta mengatakan tidak ini di wilayah Muslim baiklah mana yang lebih kita ikutin Umar bin Khattab atau Harun Rashid jelas, umat bin Khattab, dia salah satu dari khulafah Rasidin, jelas sekali, lalu kenapa sih teman-teman kenapa orang ini masih tetap saja menganggap ada kemuliaan di tangan orang non-Muslim Allah mengatakan, ayah betaguna indahumul izzah, apakah mereka memikirkan ada kemuliaan di tengah orang-orang non-Muslim -orang kita sangat akan tidak bisa hidup kecuali mereka dan Allah mengatakan orang lain dalam hatinya ada penyakit yang berkata itu ya? orang ada sifat kemunafikan orang-orang beriman bertawakal kepada Allah subhanahu ta'ala,